Begitlah persahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bagi mereka menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar bahagia dari idola kesenangan kita Begitu banyak persahabat ya, supan vitamin Cidukan semalam Yang kita dapatkan saat Leslar tentunya kondangan ke acara perikahannya Seharul Gunawan Kita lihat di postingan terbarunya Bunda Lesti Kijiora Nampak langsung di diunggah Potret kebersamaan dengan keluarga kecilnya Dengan suami tercintanya, Masya Allah persahabat, ya, Alhamdulillah Akhirnya diup juga di feed pribadinya Lesti dan Bilar Ini membuat kita bahagia sekali Ketika melihat Idola kesayangan Nampak bahagia sekali Senyumnya Masya Allah persahabat. Kita pun ikut bahagia Ketika melihat idola kesayangan kita Tersenyum bahagia Outfitnya pun persahabatnya ini kece banget Mereka memakai tentunya warna hitam Kita lihat di slide kedua Makin cute persahabatnya Masya Allah Dan yang ketiga kita lihat di barang Al-Fatih Masya Allah nak, memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Mudah-mudahan sehat, bahagia terus pokoknya untuk Lesnar family kita simak juga kalimat yang ditulis oleh Bunda Lesti Udah mulai susah foto bertiga WKWKWK WK, WK, edisi kondangan Masya Allah Wow Ini keren banget pokoknya Makin bahagia sekali ketika melihat Leslar Family Tentunya selalu memberikan kebahagiaan Buat kita semuanya Banjir komentar ya Tentunya Dari para fans Kita lihat dari akun dunia Leslar Masya Allah adem banget Udah lihat foto ini, katanya tuh semuanya adem, semuanya happy, dan pastinya semuanya bahagia sekali. Ketika melihat foto yang diunggah oleh Bunda Lesti Kejora, auranya terlihat sangat positif banget ya. Inilah idol kesayangan kita yang selalu bikin kejutan buat warga Konoha. Kemudian juga, persahabat kita lihat di sini ada momen spesial yang membuat kita juga pastinya selalu kagum dengan Lesti. Di acara kondangan semalam, Bunda Lesti sumbang lagu andalannya, yaitu lagu "Sekali Seumur Hidup". Masya Allah, kalau melihat momen ini pun kita tentunya keinget banget ya, momen dimana Bunda Lesti kejora tentunya pas di nikahannya Ali Marjin Ini juga tentunya tempatnya sama banget. Masya Allah, terlihat memang sangat cantik Bunda Lesti. Kalau suara jangan ditanya. Suaranya selalu bikin merinding Suaranya berkualitas Persahabat ya, idola kesenangan kita yang selalu konsisten Suaranya Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya Kita selalu Diberikan kebahagiaan Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat di sini ada momen Yang tak terduga banget nih Di acara kondangan Leslar bertemu dengan A'a Irfan Ini momen persahabat ya Mereka berpelukan adem banget ya melihat momen ini pun kita merasa bahagia jangan ada komentar negatif-negatif jangan ada tentunya persahabat ya fitnah apalagi hinaan kita dukung yang terbaik untuk Leslar kita merasa bahagia ketika melihat mereka akur kembali kita lihat begitu banyak komentar-komentar yang diberikan kita lihat persahabat dari akun Instagram Umi Anuskor Zanuba Disini mengatakan Masya Allah, amin Berbaiklah terus selama kita masih dikasih nafas di dunia ini Leser family kesayangan Ada juga persahabat Komentar selanjutnya di sini kita lihat ada komentar dari akun Instagram Nina Anuskor Ewenwo83 Masya Allah ternyata semuanya baik-baik aja ya katanya itu Alhamdulillah, para bahagia ketika melihat di dalam kesengan kita kembali akur dengan Ayurvan Begitu banyak di luar sana pemberitaan bahwa tentunya mereka tidak akur lagi Alhamdulillah kita lihat momen ini Mereka bersalaman, mereka berpelukan Kita bahagia sekali melihatnya Kita lihat langsung di posting oleh Ayurvan Hakim 4 jam yang lalu Momen kebersamaan di acara kondangan Tepatnya di pernikahannya Sahrul Gunawan Pasti juga ada Kak Indra, bukti Alhamdulillah, berkumpul kembali. Persahabat, kita lihat momen spesial Leslar bersama A. Irfan Hakim di slide ketiga nih. Ada foto abang El yang lagi digendong oleh A. Irfan Masya Allah, kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Airvan: "Kondangan sampai beres banget, sampai semua udah diberesin. Haha, sekali lagi selama sarung Gunawan," katanya. Tuh, Masya Allah. Kamerasi untuk Asharil, mudah-mudahan sakinah mawadah mau untuk pernikahannya amin Kita lihat juga banjir komentar di postingannya Airfan Diantar dari akun F. Ridolf mengatakan Masya Allah, Papa Bilar dan Bunda Lesti hatinya baik banget kepada siapapun itu Hatinya seluas samudra. sehat-sehatnya sehat bertiga Lesler family, kami Lesler lovers semakin sayang sama kalian Amin, amin, amin, ya Allah, Masya Allah ada juga persobat tanggapan lain. Kita lihat di sini ada komentar dari akun Instagram Unitanur. Alhamdulillah kalian kembali akrab. Semua urusan pribadi adalah hak privasi kalian. Sebagai fans nggak berhak sedikit pun ikut campur leslar. Mau hubungan baik dengan siapapun Apalagi A. Ah, Irfan adalah termasuk keluarga dekat Lesti Selain keluarga kecora sebelum ketemu bila atas suaminya Jadi untuk yang mengaku-ngaku fans Tapi masih aja komen-komen nyinyir gelapak orang-orang dekat Lesti Sebelum Lesti mereka Kalian adalah manusia yang tak punya adab Etika dan eti tutuh Garis kerasnya Terima ya kalian menonton komentarnya sebagai fans, hanya mendukung, hanya mensupport yang terbaik buat ridho kesayangan. Mudah-mudahan, ya, tentunya Lesti dan Rizky Billar tentunya selalu banjir doa baik dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Amin, masya Allah. Kemudian, juga, peserta berikutnya, kita lihat nih, momen spesial kedatangan Leslar di tempat acara kondangan. Ini momen Big Boss nih, Boss kecil Al Fatih yang selalu memang benar-benar menjadi pusat perhatian banget nih. Alhamdulillah semuanya ya tentunya selalu diberikan kebahagiaan. Alhamdulillah banget persahabat banjir vitamin. Luber vitamin banget nih Special moment lestar kondangan Kita lihat juga di storynya Papa Bi 5 jam yang lalu mengunggah potret Bareng pengantin Namun kita dibikin salvok banget Memang dengan ekspresinya al-fatih Namun Papa Bilar juga menuliskan sebuah kalinya Jangan salvok sama ekspresi seseorang ya Katanya tuh Ini tujuannya ke al-fatih ya ekspresinya Aduh Masya Allah banget Emang selalu bikin bahagia Berikutnya juga persahabat berikutnya, kita lihat di rasingannya Leslar meningi Momen spesial banget juga ketika mobil Leslar dikawal patwal. Ini spesial untuk keluarga Konoha. Sekeren ini Leslar, mobilnya pun langsung dipatwal. Wow, dikawal langsung oleh polisi. Berkabarokah untuk Leslar, mudah-mudahan apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, semoga selalu dilancarkan. Amin. Kita selalu menantikan kejutan, selalu menantikan kebahagiaan, dan pasti selalu menunggu kabar baik dari idola kesayangan. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Miller. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar mengenai ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.